Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada malam ini Antul Ajis akan menceritakan semua kisah pengalaman gaib. Di mana kisah ini menceritakan perjalanan pada malam hari pulang kuliah di Bandung Hari ini pukul menunjukkan jam 17.30 Akibat dosen yang sangat killer akhirnya aku telat pulang ke rumah seharusnya saya pulang jam 3 sore hanya saja ada salah satu dosen yang memajukan jadwal dan terpaksa aku harus pulang malam di tengah perjalanan aku melewati sebuah pemakaman umum dan tiba-tiba aku merasa ada angin yang menerpa bagian punggungku membuat bulu kuduku merinding karena perjalanan mulai kerimis aku berniat ingin membeli kopi dan rokok di sebuah warung di dekat pertigaan jalan menuju rumah dan akhirnya berhentilah aku di sana. Setelah aku memesan segelas kopi dan duduk di bangku warung si ibu, si ibu pun bertanya kepadaku, "Dek, kenapa itu teman perempuannya tidak dibawa ke sini?" Kasihan loh sendirian. Temen yang mana, Bu? Aku sendirian dari tadi. Tadi yang dibonceng. Cara si Ibu. Cantik loh. Langsung dong. Saya ngelirik motor. Tapi, tak ada apapun. Dan si ibu warung pun tetap bilang ada perempuan pakai baju putih. Rambutnya panjang katanya. Eh, kau merinding ya pikirku. Akhirnya aku pulang. Dan saat pulang. Aku lirik-lirik sepion. Dan ternyata. Memang ada. Wanita berambut panjang berbaju putih di belakangku. Siapakah wanita berambut panjang yang dibonjeng itu? Anggel Ajus undur pamit. Sekian cerita untuk hari ini. Akhir kata, Wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.